juga berpertaruh persahabat yang kita awali dengan info yang tentu membuat kita semakin bahagia juga nih vitamin sudah di up di channel youtube nya entertainment ini tentu kolab bersama papa dan ya tuh sudah di up sekarang juga kita mampir nih di channel youtube nya entertainment karena vlog yang ditunggu-tunggu akhirnya sudah di up juga persahabat ya kolaborasi bersama papa dan perjalanan karir fildan yang orang belum tahu ada di sini Tuh, silahkan Tentunya mampir Yang belum tahu perjalanan karir Papa dan Silahkan cus ke channel Youtube Leslar Entertainment Di postingan ini juga kita merupakan info ya, Soal idola kesayangan kita di acara Kids Award Kita lihat di kalimat komentar Yang diberikan dari akun Dewi Mentari 5540 Mengatakan Guys, kita sudah kesalip di pasangan terkis Yuk salib balik, cuman beda sedikit kok, semangat katanya tuh Wow persahabat ya Bahwa Leslar ini kesalib di nominasi pasangan terkis Yuk tentunya kita salib balik, mudah-mudahan kekompakan semakin solid Untuk selalu mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Rizky Pilar Kita lihat juga persahabat ya ke keunggahan selanjutnya sini kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari IGS nya Didi Lesti Kejoran 45 menit yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan video persahabat ya Pagi ini kata Bunda Lesti Alhamdulillah Masya Allah Wow kira-kira ini postingan apa persahabat yang penasaran Coba kita lihat ke unggah berikutnya Momen postingan Bunda Lesti pun ini diripost kembali oleh Angkung Family Anuskaleslar23 disimak di kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat dari akun Mama anuskar putri mengatakan maaf itu stok asi apa aku kurang paham katanya tuh kita lihat juga di jawaban komentar bantu jawab iya kalau nggak salah ya tentunya ini adalah stok asi persahabat ya mudah-mudahan tentunya BBL selalu sehat dan tumbuh dengan cerdas dan pintar amin dan kita lihat juga persahabat Ada komentar lain diberikan dari akun Meriani Uchrit mengatakan Itu dede abis pumping Terus AC nya dimasukin ke kantong Itu yang khusus buat asi Nanti dimasukin ke freezer buat stok Katanya itu masya Allah Alhamdulillah persahabat ya Asi stok buat BBL banyak banget Luar biasa mudah-mudahan BBL selalu menjadi kebanggaan orang tua Amin Dan kita lihat juga persahabat, ke unggah berikutnya kita juga mendapatkan tentunya, Info dari Mas Gongli bahwa Leslar akan syuting, bersahabat ya, tim sudah siap. Dan sebelum syuting, tim dari Leslar Entertainment juga ini tentunya main biliar dulu. Wow, Kids, seru banget ya, masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu untuk tim Leslar, dan mudah-mudahan selalu kompak dan memberikan kejutan-kejutan bahagia pastinya untuk kita semua. Amin, dan kita lihat juga persahabatnya. Di postingan ini ada nama papayari juga nih di tag. Ini khususnya Mas Gongli ngajak main biliar bareng ya Wow luar biasa nih dengan Mas Rangga Syahid Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan selalu sukses dan diberikan kemudahan Apapun yang dilakukan untuk idola kesangan kita, amin Masya Allah banget ya, Siapa-siapa siapa banget di kita mendapatkan vitamin bahagia karena Hari ini Leslar bakalan syuting nih Dan kita lihat juga ke unggahan berikutnya Masih diunggah nih guysnya Mas Gongli Perhatikan persahabat ya Kartu nama atau kartu ID card Alhamdulillah Mas Gongli persahabatnya Masih menjadi editor video dari Leslar Entertainment Semoga saja persahabatnya Mas Gongli betah Dan mudah-mudahan selalu memberikan karya-karya terbaik Leslar Entertainment untuk warga Konoha Amin Dan kita lihat juga persahabat di postingan ini tentunya nama Mas Gongli aslinya baru tahu juga nih persahabat ya. Dilihat aja di unggahan Mas Gongli persahabat ya. Kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan judukan vitamin bahagia hari ini. Ini itu informasi di siang ini persahabat bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar Bang mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.